Sosok Golia Tabuni pimpinan KKB Papua yang viral perintahkan tembak mati petugas telekomunikasi Sosok Golia Tabuni sang pimpinan KKB Papua mungkin sudah tak asing lagi Aksi kejinya sudah terjadi di mana-mana Terbaru ia memerintahkan anggotanya untuk menembak mati setiap petugas telekomunikasi dari Markas Pusat Komnas TPNPBOPM, OPM Goliath Tabuni dan Komandan Operasi Lekagak Talenggen mengeluarkan perintah operasi tembak semua orang Indonesia yang pasang jaringan telekomunikasi di seluruh tanah Papua. Dia menjelaskan bahwa Papua Intelligence Service atau BIS TPNPBOPM mendapat informasi bahwa pemerintah Indonesia membangun jaringan telekomunikasi di seluruh pelosok Papua termasuk di semua fasilitas publik diantaranya sekolah-sekolah Menurut Goliath Tabuni program tersebut untuk mendukung operasi TNI Polri di tanah Papua karena selama ini gagal Jadi kami perintahkan tembak mati dan bakar semua fasilitas telekomunikasi tegas Goliath Tabuni Pada bagian akhir disampaikan bahwa pihak TPNPB OPM bertanggung jawab terhadap siaran pers tersebut. Siaran pers disebarkan oleh juru bicara TPNPB OPM Sebisambom. Profil dan biodata Golia Tabuni. 1. Jadi pimpinan TPNPB sejak 2012. Goliat Tabuni adalah Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang bermarkas di Tinggi Nambut, Puncak Jaya, Papua. Pada awalnya Goliat Tabuni berjuang bersama Kelly Kuali di Timika yang bermarkas di Kalikabur. Penyanderaan di Duma terjadi saat Goliath masih menjadi anggota dari Kelikuali. Selanjutnya dia pindah ke puncak jaya memimpin pasukan dan mulai beraksi pada 2004 sampai saat ini. Setelah reformasi melalui TPN-OPM di Biak, Markas Perwomi, Goliat Tabuni dipilih sebagai Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Goliat Tabuni resmi dilantik menjadi pimpinan TPNPB di Markas Tinggi Nambut 11 Desember 2012. Ia bersumpah di hadapan Dewan Militer Papua sesuai sumpah janji militer TPNPBOPM Di bawah Goliath Tabuni masih ada sosok Panglima Lekagak Talengen yang ditunjuk sebagai pemimpin operasi. Kedua, Sang Pencabut Nyawa Warga Sipil. Pasukan TNI Polri yang memburu KKB di Papua menjuluki Goliath Tabuni sebagai sosok yang biadab, Sang Pencabut Nyawa Warga Sipil. Goliath Tabuni dikenal gencar melawan militer Indonesia hingga menewaskan puluhan anggota TNI dan Polri di puncak jaya Papua. Tak hanya TNI dan Polri, Goliath Tabuni juga membunuh ratusan penduduk Papua yang tidak mendukung gerakan operasi Papua Merdeka. Goliath Tabuni pernah mengancam akan menembak mati orang asli Papua yang dinilai menjadi mata-mata TNI Polri. Goliath Tabuni mengeluarkan pernyataan itu lantaran banyak orang asli Papua yang tak mau bergabung dengan mereka. Gara-gara orang asli Papua memilih bergabung dengan Indonesia, banyak pentolan KKB Papua terbunuh oleh aparat. Goliat Tabuni yang mempunyai NRP 731200000 di TPNPBOPM pbopm ini dalam pernyataan tersebut juga mengaku mempunyai daftar orang-orang asli Papua yang menjadi spion TNI Polri. Maka jika ada orang asli Papua yang ditembak mati KKB Papua, maka mereka menganggapnya sebagai mata-mata TNI Polri. Goliath Tabuni juga mengklaim mata-mata TNI Polri itu menyamar sebagai guru tenaga medis PNS pedagang pedagang kaki lima pedagang asongan tukang ojek sopir angkutan sopir rental penjual es keliling penjual pakaian keliling penjual tiket penjual pulsa konter HP pendeta majelis gereja pengelola rumah makan tukang bangunan tenaga kerja proyek infrastruktur jurnalis dan lain-lain. Ketiga, memutilasi warga sipil. Seorang anggota KKB Papua bagian dari Goliath Tabuni telah menembak mati lalu memutilasi warga sipil tak bersalah pada 2020 silam. Yunusani, warga asli Papua yang berprofesi sebagai petani, menjadi korban pembunuhan oleh KKB Papua dari organisasi Papua Merdeka atau OPM. Yunus ditembak mati KKB Papua di Jalan Trans Papua Magataga, atau perbatasan Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai. Seperti dilansir dari Kompas TV, pria berusia 40 tahun itu dibunuh dengan cara sadis. Ia ditembak, lalu jasadnya dimutilasi dan dibungkus dalam sebuah karung. Pemdam Dam 17 Jendrawasi Kolonel CPL Eko Daryanto menyebut tindakan KKB Papua itu sangat biadab. KKB Papua OPM seakan menebar virus mencabut nyawa para warga asli Papua yang berada di bumi Papua. Ini sangat biadab dan tentu tidak benar, kata Kolonel CPL Eko Daryanto melalui keterangan resminya. Keempat tembak TNI, seorang anggota TNI dari Satuan Yonif 715 Matuliatu bernama Leda Nifantri Rudi Sipayung terutembak saat kontak senjata dengan KKB Papua Goliat Tabuni. Insiden bagu tembak antara personil TNI dengan KKB itu terjadi di distrik Gomi Kabupaten Puncak Papua. rem 173 PVB Matuliatu Brigjen TNI Iwan Setiawan mengungkapkan kejadian itu terjadi ketika personel Yonif 715 Matuliatu tengah berpatroli lalu disergap KKB di distrik Komi. Saat penyergapan tersebut, kata Iwan, KKB langsung melepaskan tembakan ke arah para personel TNI yang sedang berpatroli itu. Karena serangan mendadak tersebut, salah satu personel TNI Letda Infanteri Rudi Sipayung mengalami luka tembak dalam kejadian itu. Memang benar terjadi kontak tembak di Gome hingga menyebabkan satu prajurit dari Yonif 715 Matuliato terluka tembak, kata Iwan saat dihubungi melalui sambungan telepon Iwan mengungkapkan pihak yang melakukan penyergapan terhadap personil TNI itu merupakan kelompok pimpinan Goliatabuni. Mereka diketahui sudah bergeser dari Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, ke Distrik Gome. Wilayah Gome kini dikuasai kelompok Goliatabuni, kata Iwan.